Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Shofia Kita lagi berada di sawah nih Ini tanaman saya Umur satu bulan setengah Kebetulan Hama tikus lagi menyerang tampak dari kejauhan lampu itu lampu itu lampu setrum jadi di sini orang-orang eh, pada -orang masang setrum karena tikusnya terlalu terlalu banyak kita hanya nanam tidak terlalu lebar jadi enggak masang setrum kebetulan juga nggak ada KWH di sini Nah. Posisi Ansan magrib Kita masih di sawah Ini motor saya Nama nomor satu bulan. Si Akan bulan. Apa? streaming. kalau tiap malam di sini tuh kayak pasar malam jadi lampu sawah lampu itu menyala di sawah persis kayak di pasar malam cuman ya hati-hati itu berbahaya karena ada arus listriknya jadi kalau untuk sawah satu hektare itu dikelilingi sama bendrat pakai pipet kira-kira dari air itu dari air kotakan sama enggak enggak terlalu tinggi jadi press segini dari permukaan hmm. air jadi kalau tikusnya masuk bulunya itu nyangkut di benda itu nah, otomatis kan setrum ya ada manfaatnya ya ada bahayanya ya karena banyak sih yang jadian kesetrum ya mungkin kesalahan manusianya atau mungkin udah apesnya di situ nah, azan maghrib Sekian dulu dari saya jangan lupa <tuh> Kan like, subscribe-nya, share and komen Terima kasih. Assalamualaikum. tam tangan saya.